Yeah, Oke Studio Channel terbaik di Youtube ini Tak ada lawan yang berani Menyaingi Meskipun channel ini subscribernya dikit sekali Tapi percayalah semua berasal dari bawah Meskipun ini baru permulaan Tapi bisa berubah menjadi kerajaan Kekayaan Semua itu tidak dihitung dari harta tapi namun hanya sebuah kalimat saja Tidak bermaksud menyinggung satu pihak Hanya kalimat untuk lagu ini saja We are the Freaks Yeah we are partners, they are cyborg, Nada, me, UHM Gaming Ini dia partner kita The Freaks Akan membantu pembuatan lagu ini Lagu ini akan menjadi terbaik Untuk orang yang nyanyi tapi nggak terkenal I am Zack and I'm the oldest of all the members of the free But I don't think that I don't have to play with these kids just because of their age But we have made a song that is enjoyable And don't think that kids cannot make a song Say that again if you want proof that kids can make a music You want the proof so here's the proof that we can do Yeah, we can do it Olgi Studio adalah sebuah organisasi Yaitu organisasi YouTuber keren Indo Konten gaming vlog dan lain-lain ada di sini Meskipun belum terbukti itu pasti Kalian bisa Kontennya satu ini. Come on, ini. you can do it. Oki Studio, I'm supporting y'all. Make some good contents and make your viewers get enjoyed. Yeah. Thank you Zack for your support. Kita pasti bisa. Uh, melangkah lebih maju untuk melihat dunia. Kami, kami akan mencoba, mencoba, mencoba menghibur kalian sebisa kami. Pikapida, kami bersikap saja. It's okay. Kami tidak melarang kalian. Konten ini jika tidak berguna Welcome to Oiki Studio Please enjoy this music audio